Barrakatuhullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendekar SMK Yasmi Karangrayung. Dalam memperingati Hari Maulid Nabi dan Hari Santri, SMK Yasmi Karangrayung mengadakan lomba untuk para siswa dan siswi SMK Yasmi Karangrayung. Dimana lomba tersebut sudah diadakan sejak hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 hingga sekarang terdapat tiga jenis lomba yang diikuti oleh para siswa dan siswi SMK Yasmi Karangrayung, yaitu lomba baca tulis Al-Quran, lomba pujian dan lomba azan. Tiga jenis lomba tersebut wajib diikuti oleh para siswa dan siswi SMK Yasmi Karangrayung. Dari ketiga lomba tersebut, setiap kelas wajib mengikuti jenis lomba yang diwakilkan oleh setiap siswa atau siswi yang dipilih oleh wali kelas masing-masing. Nah, sahabat pendekar, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dwi Angwuji Utomo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai lomba yang dilaksanakan hari ini. Ya, boleh. Apa tujuan Bapak mengadakan lomba yang mana diwajibkan bagi siswa atau siswi untuk mengikuti lomba tersebut? Intinya lomba ini diadakan untuk memperingati hari Maulud Nabi Muhammad SAW, kemudian juga hari santri. Berapa jumlah siswa keseluruhan yang mengikuti tiga cabang lomba ini? Ada 88, jadi untuk selawat ada 35 peserta, untuk azan ada 22 peserta, kemudian untuk baca tulis Al-Quran ada 31 peserta, yang di mana di sini... Lomba tersebut diikuti semua kelas yang terkecuali yang PKL. Apakah ada kendala dalam mempersiapkan lomba semacam ini? Dimana kita ketahui bahwa kondisi saat ini masih dalam keadaan yang bisa dibilang masih belum aman dari bahaya COVID-19? Alhamdulillah kalau untuk kendala tidak ada. Karena kita selalu menerapkan protokol kesehatan, kita selalu menggunakan masker, kemudian kita juga jaga jarak. Kemudian di hari minggu pertama, minggu kedua itu untuk anak-anak yang masuk juga berbeda kelasnya. Karena kelas yang lain nanti belajar di rumah, kemudian yang lomba itu yang berangkat adalah anak-anak yang lomba, itu intinya. Apakah lomba semacam ini akan sering dilakukan ke depannya? Insya Allah akan kita sering laksanakan karena kita juga termasuk lembaga yang berasasan Islam Jadi diharapkan ada dari semua jajaran juga mendukung kegiatan ini Baik terima kasih banyak atas waktunya Pak Sama-sama. Sahabat pendekar Demikian informasi seputar kegiatan lomba untuk memberingati hari maulid nabi dan hari santri yang ada di SMK Yasmi Karangrayung. Selalu patuhi protokol kesehatan untuk membantu mencegah tersebarnya virus COVID-19. Saya Viridia Indriyanti, mewakili kru dan kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.